Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man qara' al wa 'amila bima fihi taajan qiyamah. min dunya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan terhadap isi-isinya, maka Allah akan memberikan mahkota terhadap kedua orang tuanya di akhirat. Yang menamah kota tersebut sinarnya lebih baik dari sinar matahari Atau lebih terang dari sinar matahari di dunia Sahabat Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengurai tajwid Atau belajar mengaji Al-Quran Serta belajar membaca Al-Quran Dan kita akan belajar juga tentang hukum-hukum tajwid Yang terkandung di dalam Al-Quran dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah Al-Baqarah mulai dari ayat 273 insyaallah kita akan sampai 274 Mari kita mulai dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahi minasy <Sing> syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> للفقراء الذين اخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيع Sembuhmu yang hilu auniya, aminat taafuf ya sembuh. Sampai في قون أم النار، وعليهم مثل ما ذبتم، ورحمة الله، واعتدوا عليهم، ولا هم يحزنون Baiklah para pencinta Al-Quran Mari kita menentukan Atau sama-sama belajar Tentang hukum-hukum tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim Lilfuqara Illazina Ufsiru Lilfuqara rah hukum bacaan mad wajib matasil karena ada matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris domba kemudian matabi'i tersebut bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat cara membacanya bunyi rah dibaca dua setengah alif atau lima harukat <tik> lil fuqara illadhi Hukum bacaan matabi'i. Karena ada yasukun yang didahului baris kasrah. Panjangnya bunyi di dua harukat. Lathina uhsiru. Ruh. Hukum bacaan matabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris domba. Panjangnya bunyi ru. Dua harukat. Uhsiru fi. Fi. Fi. Hukum bacaan matabi'i karena daya sukun yang didahului baris kasrah. Panjangnya bunyi fi dua harkat. <tuhOff> fi sabi lillahi la yastati'u nadaruban fi l-ard. <tuh Off> fi sabi bi juga hukum bacaan matabi'i. Panjangnya bunyi bi dua harkat. Sabillillah, lafadz Allah dibaca dengan tipis, tidak dibaca Allah, tapi dibaca La, karena huruf sebelumnya yaitu La baru huruf kasroh. Sabillillahi la yastati'u La hukum bacaan matabi'i panjangnya dua huruf. La yastati'u T, hukum bacaan maktabi i, karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah panjangnya bunyi ti dua huruf. La yastatiu, oh, juga hukum bacaan maktabi panjangnya dua huruf. La yastatiu nazar Fil fi Dorobem, di sini baung hukum bacaan ikhfa hakiki karena adatan winfat Fathahak yang bertemu dengan huruf membacanya membacanya bunibam, disamarkan, serta didengungkan dan dipanjangkan dua harukan. Bah, jangan dibaca dorben, tapi bah, bah, ujung gigi atas yang depan menyentuh pada bibir bawah. Tanda wakaf mustahak as Ketika ketika diwakaf di sini. Di sini boleh wakaf, boleh tidak, atau boleh berhenti, boleh tidak. Ketika berhenti di sini, yaitu pada huruf yang diawali oleh huruf yang sukun, maka huruf bot atau huruf yang terakhir tetap dibaca, namun jangan dibaca sepenuhnya. Fil Yahsabuhumul jahilu agniya Aminat ta'affuf Yahsabuhumul jah Jah hukum bacaan matabii Karena ada huruf alif yang didahului baris fathah Panjangnya bunyi jadu dua harkat Jahilu agniya Ya hukum bacaan mad wajib mutasil Panjangnya bunyi ya lima harkat Aghniya aminat ta'affuf Tanda waqaf ja'izul waqfih boleh berhenti boleh tidak Ta'rifuhum bisimahum Kemudian di sini juga jai'zul waqfih boleh berhenti boleh tidak. Ta'rifuhum hum hukum bacaan ikhfa syafawi ditandai dengan adanya huruf mim yang sukun yang bertemu dengan huruf ba. Membacanya bunyi hum didengungkan serta dipanjangkan dua harukan. Ta'rifuhum bisi si matami'i karena ada yasukun yang diawali baris kasrah panjangnya bunyi si dua harakat bisimahum ma hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harakat berdiri pada huruf mim panjangnya bunyi ma dua harakat bisimahum kita lanjut la yes yas'alunan nasail hafa la hukum bacaan matta ditandai dengan adanya huruf alif yang didahului baris fathah, panjangnya dua harikat la yas'alunan lu juga hukum bacaan matta panjangnya bunyi lu, dua harikat la yas Alunan, nanna hukum bacaan runah uh, syamsiah, karena ada nun yang bertasti jatuh setelah alif lam syamsiah. Membacanya munina yang pertama dimasukkan ke na yang nomor dua sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harokat. Yas alunan panjang ya nah di sini hukum bacaan al karena ada huruf alif yang didahului baris fathah panjangnya bunyinya dua harokat kemudian di sini tanda wakaf lebih baik berhenti namanya al waqfu al-aula Ketika berhenti di sini maka ilhafa di sini tanwin hurufa fa dengan dibaca ilhafan karena di sini hukum bacaan mad iwad di mana man itu tanwinnya dihilangkan dan dibaca panjang dua harkat. ilhafa Wa tufiqu min fa'inna allaha bihi alim wa ma tunfiqu min khayrin fa'inna allaha bihi alim wa tum tum hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada non sukun yang bertemu dengan huruf fa. membacanya bunyi tu disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat wa tu fi hukum bacaan mat tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris domeh, panjangnya bunyiku dua 2 harakat tufiqumin min min khai. di disini hukum bacaan ilharu halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ilharu yaitu kh. huruf ilharu ada enam yang terbagi menjadi tiga bagian yang pertama yaitu hamzah dan ha berada di tenggorokan bagian bawah yang kedua yaitu ain dan Ha' berada di bagian tengah tenggorokan bagian tengah kemudian yang terakhir berada di tenggorokan bagian atas yaitu hurufnya kh dan Gha'in. ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut maka membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung min khairium. Rium hukum bacaan ikhfa hakiki karena adatan tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf fa membacanya bunyi rim disamarkan serta didengungkan dua harfat. fa in fa inna hukum bacaan gundah mushaddadah karena ada nun yang bertasdid. Maka cara membacanya bunyi i dimasukkan kena sambil dendingkan dan dipanjangkan dua harokat. <tik> Fāin Allābihi alīm bihi alim. Bi -hi -hi disini hukum bacaan mafsilah kasira panjangnya dua harokat alīm Lim hukum bacaan makarik disukun karena ada ya sukun yang bertemu yang didahului baris kasrah kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan maka membacanya bunyi lim boleh dibaca dua empat atau enam huruf Al-Ladzina yufiqun amwalhum bil Al-Nahari Sirran Di hukum bacaan Panjangnya dua harikat Alladhi Na Yum Hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya bunyi yu disamarkan dan didengungkan serta dipanjangkan dua harkat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf yunfiq ku hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dommah panjangnya bunyi ku dua harkat yunfiq na amwalahum Mil hum hukum bacaan ikhfa hak, syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba membacanya bunyi hum didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Amwalhum <tuh -tuh> bil lail wal nahr sir wan hukum bacaan gunnah syamsiah ditandai dengan nun yang bertasdid berada setelah alif lam syamsiah membacanya bunyi wa dimaksudkan kenah sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harukat wan nahari sirraw sirraw raw disini hukum bacaan idham bi gunnah karena ada Tanwin Fathah yang bertemu dengan huruf idham bihunnah yaitu waw. Membacanya bunyi ra dimaksudkan ke wa sambil dinengungkan dan dipanjangkan dua harukan. Huruf idham bihunnah ada empat yang berkumpul di dalam lafat yanmu. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw sirau wa'laniyatan falahum ajruhum di sini hukum bacaan izhar syafaawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim maka membacanya dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung kalau bertemu dengan Ba, Mim Sukun, maka dibaca dengan Ikhfa, seperti Amwalahum di sini. Kalau bertemu dengan Mim, Mim Sukun bertemu dengan Mim, disebut dengan Idhah uh, Mimi. Selain yang dua huruf tersebut, Mim Sukun bertemu dengan selain dua huruf tersebut, maka disebut dengan bacaan Idhahar Syafawi, membacanya jelas dan tidak boleh mendengung. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَعِنْ أَجْرُهُمْ Hukum bacaan qolqolah surah Karena ada huruf jim atau huruf qolqolah Sukun berada di tengah-tengah kalimat Membacanya dengan pantulan kecil أَجْرُهُمْ Huruf qolqolah ada lima Yang berkumpul di dalam lafat qotbu jad yang pertama yaitu qaf yang kedua to yang ketiga Ba, yang keempat jim yang kelima dal di sini hukum bacaan izuhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain Ba dan mim membacanya dibaca dengan terang ajuruhum wa'inda rabbihim In, hukum bacaan ikhfa' hakiki Karena ada non-sukun yang bertemu dengan huruf dal Membacanya bunyi i disamarkan Serta didengungkan dan dipanjangkan 2-3 harukan -bihim. Tanda waqaf ja'izul waqfih boleh berhenti boleh tidak Kita lanjutkan wala khawfun alaihim walahhum yahzanun wala hukum bacaan maktabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah panjangnya bunyi Allah dua harikat wala khawfun fun di sini hukum bacaan idhuhar halki karena ada tanwin dommah yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu a'in membacanya bunyi fun dibaca dengan terang khawfun alaihim him hukum bacaan idhuhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim membacanya bunyi him dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung alaihim wala misalkan didengungkan alaihim tidak boleh langsung dari him ke wa alaihim walahum di sini juga hukum bacaan izhar Syafawi jelas membacanya tidak boleh didengungkan wala hum ya zanun Kemudian Nun di sini hukum bacaan maqarib is-sukun. Karena ada maqtabi'i yaitu waw sukun yang didahului baris domah Kemudian maqtabi'i tersebut bertemu dengan huruf Nun yang disukunkan atau dimatikan karena berhenti. Maka membacanya bunyi Nun boleh dibaca dua harkat, empat harkat sampai enam harkat. Sadakallahulazim Terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.